Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selamat berakhirlah, intinya, semoga kita semuanya rekan-rekan youtuber bersama kru juga dalam keadaan sehat walafiat Amin. dan semoga trip perjalanan malam ini kru dalam keadaan selamat di ada dalam lindungan Allah subhanahu wa taala oke pemirsa jumpa lagi bersama channel Abah Roges uh, kali ini Abah bersama kru rekan-rekan mau menuju ke Batu Jajar ke lokasi Batu Jajar ini jalannya cukup lumayan ekstrim menanjak di samping menanjak juga agak sedikit licin pas licin jalannya licin menanjak Abah kali ini tetap bersama rekan Abah Tim Dewi Dulur Misteri sekarang Abah bersama Teman-teman Om Yan, Om Sadad uh, Om Hido Juga sebagai kameramen Om Karim, Listing, uh, Om Jono uh. Sekarang kita mau menuju ke Batu Jajar Kita akan menggali misterinya Mengungkap tabir-tabir misteri Yang ada di wilayah Batu Jajar Dengan tujuan Abah hanya sekadar bersilaturahmi ingin tahu Oke okay guys Sebelum dilanjut seperti biasa Tolong subscribe dulu channel Abah Roges Di like, di komen, di share Biar lebih berkembang lagi Dan jangan lupa loncengnya di padamin ya Biar video-video uh, yang lainnya dari Abah Bisa segera diketahui Dan tidak lupa Rekan Abah Kilo dulur misteri tolong juga disangka di like di komen di share oke okay. kita lanjut sampai di atas ya nah, ini perjalanan menuju nah, Batu Jajar kita jangan ini cukup keren selanjutnya Alhamdulillah kita udah nyampe Baru nyampe di gerbang gerbang Ya Apa bersama Om Sadat Om Mido juga Nyampe di gerbang Ini ee uh batu jajar ya batu jajar om ya jajar ya abah baru sampai di ini kita lanjut perjalanan semakin menanjak om ya. karen siap siap Uh, nah. primer, ini ada, apa dok, tolong dibicarakan dok. Jadi itu bah, ada aliran air ya, dibawah, nah. di bawah kebendangan, di luarannya, itu dari atas ada air. Oh, okay. ini melewati batu ini ya. terus Lampu, ikuti ini. Airnya nah, tuh, ada tangan waktu tidur, selat, Oh, lebih ya. oh, tinggi. Ya, ya. ya. eh. atau tempat lah. Oh, ini tempat istirahat. Kalau barangkali mau minat, nah, di atas juga sebelumnya, orang yang itu masih ke atasnya lagi, sudah ya kalau ini batu batu kerasa silin tolong ren besut ini batu apa? Bapak. auranya sangat bagus kuat. Oh, kita habis ini aja kuat ini. Ombian, uh, tolong bisa dijelaskan Ombian. Jadi ini, bagaimana ini, bagaimana? ini batu ini ini batu jajar itu batu yang e, berdiri sejajar gitu yang ada di puncak e, e, ponon katanya batu itu pecahan dari gunung dunia gede Oh dunia gitu. dan kenapa e, batu jajar sekarang di sini dijadikan dulu tahun 2017-2014 dijadikan tempat wisata, Bah. Oh iya, iya. Cuma, Cuman semenjak ada kejadian itu yang menimpa wisatawan ini jadi ditutup kembali dan ke, kepegat sama covid, ya, pak ya. ya, ya uh -huh. Jadi memang sektor pariwisata anjlok dari segi sisi uh, wisatanya, dari segi tadi uh, mitosnya ini merupakan jalur uh, ajaran dari Gunung Gede menuju oh, ya ya. Nah ini ya, ya. yang apa ini, ini seperti prasasti ini. Ini prasasti buatan kencannya uh, uh, abah di sini. Oh. Maka kalau batu yang berat energinya lebih atas. Oh halo. energinya lebih. Lebih besar di atas. besar. Apakah kita ngang, nanti kita mau ke atas? Boleh. Dan di sini juga ada fauna yang hidup kerak. Oh. banyak di sini oh kalau gitu jangan ini ya ponak-ponak itu Bisa malam mau ikut mangga. kalau binatang ya aktif malam gitu ya aktif jadi kita lebih ini babi di sini ah, ada babi gitu. itu ada. Kalau mau ke atas boleh Itu dengarnya kan kan ya? ada batu kasur juga ya ada batu kasur gitu. batu kasur itu batu yang seperti kasur gitu ya nah. kalau ini kalau oh, ini memang di, di, dibuat ini buatan. Ini. Oh buatan. Buatan memang untuk mempercantik karya. Ya. Kalian di sini juga sering jadiin semacam ritual, bahaya ritual mandi bersih hmm. buat orang-orang yang mau ya. ya. Bersihin ya. Kami ya. di situ. Ya. Oke. Okay atau mungkin kalau mungkin dis, mau bersapa ritual hmm. ya. di situ aurat nah ini oh, minyak, ah. air pemanian, yeah. bahas, ini bener -bener air pengambilan buat penyuciannya nah, ah, ini benar-benar ah. murni air pegunungan pak ya ini mah itu juga ada batu besar ya, Dinyusuk, ya. malah yang bagus kamu ke sana karena banyak batu-batu yang besar, mm -hmm. besar loh tuh ini salah satu batu yang ini batu besar itu tuh batu udah batu itu gede gede samar hmm. lah Oh, ke atasnya banyak batu-batu yang bentuknya aneh. mau ke atasnya mah? Cuman kita sampai di sini atau gimana? Boleh nah. gimana abah? Gimana abah mau ke atas? Eh, kita aja. kan mendampingi abah. Iya oh. kita mau sebagai nah, guide abah. kita abah. Tapi istirahat lah. dulu ya. Iya istirahat hmm. dulu nanti. Siapa? Nah, lanjut lagi. Kita lanjut. main jokatan, aja yang bawaan Assalamualaikum. Purasun. Hmm, basakatan. Nikna itu. Hmm. yang ka Tempura yang, yang ya nggak ganggu waktu sayang, mantan. Abisnya para kanca ya, badai silaturahmi itu sayang. Sudah nawan, datang ke dia. Sudah nawan, ditarima dia ke dasar dasar. Atur nahu sayang, ken dua ya nala, temenang gandeng. Ka diantos nyarios ka abinya. Film deweja, padahal kau digaji. Hoyana sebab ke tempat bangulinan. Heeh. Tah puntan tadi bele habis para kanca. Kagandengan ka di dieu nya. Ngaganggu kagandengan suka yang di dieu. Anu maksud nama ada ah ya mah yang niswe gitu yang kuntan pamite kabotan oh yang terang ya tersaring yang sahat ya gitu pan pamite kabotan yang pokoknya nama yang hidung lah wayangnya kitunya tidak yangnya oh agak ayo coklo mana nyebut hidung Oh, mm -hmm. giden, mohon nampakkan atau kidek. Aing, ya, alo buah ya. na aing Abdi sapara kanca. Ayo terang sajarahna na batu jajar paman ayang teka abotan tiada panginten nyarioskan Sajarah na batu jajar panginten gitu yang punten gitu ya. manawi teka abotan ayang ya dibawa lagi misalnya. Jadi sejak anak memang sepeng ribu-ribu tahun kan tukang zaman hmm. dalam masa masih ngalah landa Sudah beneran hmm. Dan zaman dari tak hmm. Dan yang abdiki, yang, yang pengintam terangnya abdiki ayah diri Abdiki ayah ya nya abdi ke aki buyut abdi ke sami pengintan gue yang kata ong lah aki buyut abdi ngomong abdi mah tapi tiwetan gitu tiwetan ya maksudnya kan dia silaturahmi weh gitu oh, syukur lah tiasa tidak bisa ditepangkan gitu gitu oh batu jajar tadi kapungkur itu semang rebu tahun kapungkur pengintannya oh. Lamongser jalmi anu kadari gitu maksad kejarah gitu kayak gitu koma yang orang orang oke tuh ayam kita teh Di, ya kan yang sok di penakan itu? sok di penakan itu para goyang mm -hmm. Kalau begitu kurang masuk kemangian Cuman, ya ya no Bagaimana ya, no, ya no untuk ya, no. Nindya memang, ya eh. jarang nasi zaman Pak yang noropong Buyut Abdi anu di di Gunung Sepuh Kumaha Soka kira kientan masuk masuk di simonyet monyet bodas ini dia ya. ini jailnya. langsung seorangan masuk seorangan mari lah jup Masuk, dia datang masuk. besar asuh biar datang orang jadi si ihi boga anak buah anak buah hmm. anu na, bisa nama Merang. Dah karena oh, um, asisten lah, asisten, rambut right? bucing ya bukan, menyet bodas, uh. tapi anusok dariel di wilayah itu eta.